Dan di episode kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih, guys. Penampakan hantu-hantu Amerika Latin Part 1. So nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Seorang ghost hunter dari Meksiko bernama Ricky Velasquez nyobain buat masuk ke sebuah rumah kosong yang udah terbengkalai lama banget. Konon katanya rumah itu sangat angker makanya nggak ada yang berani nempatin rumah itu sampai sekarang. Dulunya rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga besar. Tapi suatu hari ada sebuah peristiwa yang menewaskan banyak anggota keluarga itu. Termasuk juga wanita dan anak-anak. Setelah eksplor di lantai satu, Ricky dan juga teman wanitanya naik ke lantai 2. Dan pas Ricky ini lagi asik bacain komen-komen dari live viewersnya, tiba-tiba ada yang aneh. Dengerin baik-baik. <tos> <tos> 我来 <trips> Mereka dengar suara-suara dari lantai di atasnya, dan itu bikin mereka kaget. Mereka coba buat cari sumber suara itu, tapi mereka sama sekali nggak nemuin siapapun di situ. Terus mereka lanjut buat nyobain komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ, dan sepanjang mereka ngelakuin sesi ujiabot, mereka tuh kayak nggak berhenti-berhenti ngedengar suara-suara dari dalam rumah itu, tapi tiba-tiba. Ada sesuatu yang bikin mereka ketakutan setengah mati. Perhatiin baik-baik. nosotros -baik. Pas lagi ngelakuin sesi Ouija Board, temen Riki yang cewek cobain buat nanya, Are you here with us? Dan kalau lu dengerin baik-baik ya, di video yang tadi itu kayak ada suara cewek yang ngejawab yes. Riki berasa kayak ngedenger suara itu dari belakangnya. Makanya Doi langsung arahin kameranya ke arah belakangnya. Dan pas Doi cobain buat deketin kameranya ke arah gantungan baju yang ada di belakang, Doi shock banget. Karena tiba-tiba di situ ada sebuah kepala dengan rambut yang berantakan... ...dan kulit yang sangat pucat yang nongol dari balik gantungan baju itu. Sumpah creepy banget men. Riki langsung notice sama sosok itu dan Doi langsung nyuruh temennya buat buru-buru cabut dari situ. Jir sumpah penampakannya creepy banget men. Lo lihat di mukanya kayak rusak gitu. Dan lo masih inget kan semua kejadian yang tadi itu disiarkan live di sosial medianya Ricky. Jadi sama sekali nggak ada editan ya, so real or fake? Gimana nih menurut lo? Melayung. Nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, tapi video ini cukup creepy menurut gua. So ada seorang cowok yang lagi mengendarai mobilnya sendirian sepulang kerja. Malam itu, Doi ngelewatin sebuah jalan shortcut yang emang udah biasa Doi lewatin setiap hari. Tapi tiba-tiba hari ini Do itu ngelihat sebuah pemandangan yang agak lain Perhatiin baik-baik Ada sebuah objek berwarna hitam yang melayang di atas jalan, dan kalau gue perhatiin, siluetnya itu mirip banget kayak orang ya. Doi kayak pakai jubah berwarna hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan pas video ini diupload kredit, banyak teori yang bermunculan. Ada yang bilang katanya yang tadi itu penampakan. Ada juga yang bilang kalau yang tadi itu penyihir, witch dan semacamnya. Dan ada juga beberapa diantar mereka yang bilang kalau yang tadi itu cuma sebuah seni instalasi. Mungkin kayak semacam patung atau manekin yang sengaja digantung atau ditaruh di atas itu yang di showcase untuk sebuah pertunjukan seni. Kalau gue perhatiin sih di sepanjang video dari awal sampai akhir, sosok yang tadi itu sama sekali nggak gerak ya. Kalau misalkan yang tadi itu cuma manekin, yang bikin gue penasaran, gimana caranya bikin doi melayang kayak di video yang tadi? Karena lokasi patungnya itu tinggi banget, ya. Mungkin sekitar 4-5 meter di atas tanah, doi digantungin di mana. Coba deh, kalau misalkan ada di antara lo yang bisa bantu gue buat ngasih penjelasan tentang video ini, komen di bawah. Layorono ada seorang cowok yang nge-post sebuah video yang viral di Reddit beberapa waktu belakangan ini. Dimana, Do itu cerita kalau mamanya saat itu sedang berada di Meksiko untuk berziarah bareng dengan anggota keluarga yang lain. Dan tiba-tiba, pas malam harinya, ada salah satu teman dari kerabat mereka yang nge-share video ini di grup. Katanya, video ini direkam di luar hotel tempat mereka menginap pas malam setelah mereka berziarah. Perhatiin baik-baik. Cukup sulit ya buat ngelihat penampakan di video yang tadi. Karena lokasi penampakannya itu cukup jauh dan juga pencahayaannya yang gelap banget. Tapi kalau gue terangin videonya, lo bisa lihat ada sosok berwarna putih yang kayak berjalan mondar mandir di bawah lampu jalan. Selain itu juga di video yang tadi terekam ada suara tangisan wanita dan juga suara lolongan anjing. Banyak yang bilang mungkin aja yang tadi tuh sosok La hantu urban legend dari Meksiko, yang dipercaya masih bergentayangan menuntut balas atas kematian dua putranya. Kalau ngelihat dari penampakan dan juga ciri-cirinya sih, kayak mirip banget ya sama sosok La di film-film. Tapi nggak sedikit juga sih yang ragu akan keaslian video ini karena bisa aja sosok yang tadi tuh kemungkinannya macem-macem. Ya selain karena kualitas videonya yang nggak terlalu jelas, objeknya juga terlalu jauh. Tapi gimana nih menurut lo? Hitam. Ada sebuah keluarga di Kolombia yang baru aja pindah rumah. Nah mereka tuh udah nempatin rumah itu semingguan. Karena masih baru, salah satu anak dari pemilik rumah ini nyobain buat room tour ngasih lihat semua ruangan yang ada di rumah itu. Pas doi ada di kamar ortunya, tiba-tiba saudaranya itu teriak histeris dan ketakutan dan mereka bilang kalau mereka ngeliat sesuatu doi jadi kepo dan cobain buat masuk ke kamar itu dan coba deh perhatiin video yang ini baik-baik Si -baik. esta <tuk> casa de nosotros, Ah, ya hay algo. Uy, no, sea serio, no, no lo pongan a jugar, así que lo asustan a uno. Pero quieto, quieto, quieto, quieto, no me. No, venga, venga, quieto, quieto. No, no me empujes, sea serio, usted! ¡Quieto, quieto, quieto. Mire, sí, no hay nada, son bien mentirosos, de ahí no hay no, nada. No, no, no, pues, Lu bisa lihat ya, dua saudaranya yang lain itu kayak ketakutan, dan pasti si kakaknya ini masuk ke dalam kamar. Ada sebuah bayangan berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di samping kasur. Padahal lu bisa lihat ya, beberapa detik sebelumnya, sosok itu sama sekali nggak ada, munculnya tuh cepet banget, dan lebih anehnya lagi nih. Kalau lu perhatiin kamar itu kondisi pencahayaannya cukup terang Karena ada lubang di bagian atas plafon Yang cahaya mataharinya itu bisa masuk langsung ke kamar Tapi meskipun suasana kamarnya itu cukup terang Sosok yang tadi itu sama sekali gak kelihatan detail apapun Dan warnanya cuman hitam doang Meskipun gue terangin videonya Abis kejadian itu mereka kasih lihat video yang tadi itu ke orang tua mereka Dan orang tuanya itu jadi bingung Beruntungnya, setelah kejadian tadi, sama sekali nggak pernah kejadian lagi kayak di video ini, karena sekeluarga ini juga sama sekali nggak tahu ya, apakah di rumah itu sebelumnya pernah ada yang meninggal di situ, atau mungkin ada sebuah kejadian yang bikin rumah itu jadi horor. Nah, video yang terakhir ini aneh banget ya, karena gue udah coba buat tonton videonya berkali-kali. Tapi gue tuh masih gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di video ini. So video ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di pinggir jalan. Nah di video itu terekam ada beberapa orang cewek yang lagi naik motor. Dan mereka sedang parkir di pinggir jalan. Tapi gak lama kemudian mereka tuh notice ada sesuatu yang aneh banget di seberang jalan. Perhatiin baik-baik. entah gimana ceritanya tiba-tiba ada sebuah sepeda yang muncul persis pas ada sepeda motor yang parkir di seberang jalan sepedanya tuh jalannya kenceng lagi dan pas gua amatin baik-baik sepedanya tuh kayak jalan tapi nggak ada yang naikin gak ada pengendaranya ini aneh banget sih Sumbah makanya ya kalau lo liat ke arah ekspresi orang-orang yang ada di seberang jalan itu pada syok dan bingung sama apa yang mereka lihat malam itu dan kalau lu lebih jeli nih ya Pas driver motor itu turun dan jalan bentukannya itu juga aneh banget. Cuman kayak asap hitam doang, sama sekali nggak kelihatan detailnya. Padahal lo bisa lihat ya area di sekitarnya dan semua orang yang terekam di video ini itu terekam dengan jelas. So apakah yang tadi itu cuman glitch dari kamera CCTV ini? Atau jangan-jangan yang tadi itu sebuah penampakan? Gimana nih menurut lo? Oke okay guys.